Oke hari ini kita perjalanan ke Surabaya kita menggunakan base full AC Jadi ini tuh kita naik tadi di Arjosari dan tarifnya itu agak ah, kabur ya 35000 kalau full AC Nah jadi kita akan tiba nanti di terminal bunga rasi Nah ikuti terus ya kita akan lanjut nanti perjalanan ke Jakarta dan besok kita akan pelayanan Oke, kita sudah di base kita lihat pemandangan ya sangat bagus yang sih tapi rumah-rumah warga ini adanya tol malah ya Oke dan ini kita sudah tiba di pengarasi kita tunggu jemputan kita masih dalam perjalanan sama kayaknya sama anak-anak nah jadi dari sana itu kita arah dari Malang jadi ini yang masuk ke apa namanya masuk Ungaran di sidoarjo masuk terminal jadi ya, berbagai jurusan datang di sini nah, tergantung nanti mau lanjut kemana jadi kita cari bus kemana ataupun kita ke jalur lain Kayak gini yang turun ini akan melanjutkan perjalanan lagi ke Damri ya. Kalau Damri itu ya dari biasanya dari ini dari bandara. Jadi orang-orang akan ganti base di sini atau sampai base berbagai daerah tujuannya. Oke okay, kita sudah ditelepon dan kita sudah di dijemput dan ini kita sudah tiba di Pastori Sidoarjo Nah jadi kita akan bersih-bersih setelah itu makan malam baru kita akan lanjut ke uh, nah ini bukan itu siap barangnya Nah kita udah tiba di stasiun kita nanti akan berangkat jam pukul 19 jadi jam 7 nah ini kondisi di stasiun dan kita akan masuk kita tunggu di dalam aja ya Oke kita lanjut terus dan sekarang kita sudah di kereta kita akan melakukan perjalanan besok pagi kita akan tiba di stasiun pasar Senen jadi mungkin kita akan istirahat dulu karena besok kita banyak kegiatan jadi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 ever free Oke, okay, kita sudah tiba di Stasiun Pasar Senen, dan kita akan dijemput oleh sopirnya jemaat Tangerang Oke, okay, dan ini kondisi dari ibu kota Jakarta. Setelah ini, kita akan... Setelah itu, saya akan lanjut ke Bintaro. Without sempia, ya? sempre kelas 2, 2 gitu. SD kelas, kelas 6. Ini lumayan sedikit lagi. di sebelah sana Ini half leg Pak Oke okay. <laughs> Aduh Sekarang kita mau balik uh, Surabaya Dan nanti saya akan terus ke Malang Jadi kemarin tuh uh, Saya Saya dari Malang itu naik BS BS ke Sidoarjo Nah dijemput sama Bu pendeta di terminal uh, Sidoarjo nah, Habis itu uh, Malamnya kami langsung ke Ini Stasiun Stasiun kereta stasiun kereta terus paginya tiba di pasar Senen habis itu ya lanjut masing-masing ke saya ke Bintaro Bung pendeta ke Tangerang selesai pelayanan kami ketemu kembali saya diantar kembali ke Tangkrang bermalam di sana semalam paginya tadi kita balik jadi saya dari base kereta karena ya kita ada berkat dikit Nah, makanya kita akan balik ini lewat uh, pesawat. Jadi yaitu kegiatan kami di sini dan uh, kita akan balik ke Surabaya dan saya akan lanjut ke Malang da Dah. Like a bird on a tree. I'm just sitting here I got time. It's clear to see